Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om swastiastu, nama budaya, selamat kebajikan. Senang bertemu kembali setelah mungkin dua minggu terakhir tidak tidak uh, lakukan briefing reguler, namun tentunya rekan-rekan sekalian juga sudah mendapatkan beragam informasi yang disampaikan langsung oleh Ibu Menteri Luar Negeri terkait uh, program dan kegiatan Bapak Presiden. Dalam pertemuan kali ini, uh, saya akan memberikan banyak kesempatan buat Bapak Duta Besar saja ini untuk berbagi update uh, dalam rangka persiapan Foreign Minister Meeting uh, G20 minggu depan yang akan dilakukan di Bali. Uh, banyak sudah uh, wartawan yang bukan enquiry terhadap saya, tentunya akan sangat tepat apabila Bapak uh, Duta Besar Tian Sajjani sebagai konserva G20 yang memberikan update dan uh, penjelasan uh, apakah dari sisi persiapan dan hal-hal lainnya yang menjadi perhatian rekan-rekan media. Untuk itu, saya langsung saja mengundang Bapak Trian Sahjani memberikan update pada rekan-rekan media sekalian. Silakan Pak Trian. Oke, okay. um, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Um, salam sejahtera untuk semuanya. Uh, yang saya hormati Pak Dirjen IDP, Pak Tukuh Faisalah uh, dan teman-teman sekalian. Teman-teman uh, media, mohon maaf kalau ini um, saya uh, akan uh, sedikit cepat, karena kebetulan saya, saya juga ngejar kapal terbang. Saya sedang di Bali saat ini. Tapi I'll try to, to fill in on what's happening uh, in the last uh, two weeks' time ini. Mungkin uh, dari kaitan dengan kegiatan G20 itu sendiri, uh, highlight of the week-nya adalah telah dilaksanakan First Health Ministerial Meeting uh, tanggal 20-21 Juni 2022. Pertemuan yang oleh uh, uh, Pak Menkes dan diikuti tentunya oleh anggota-anggota G20, Invites Dan uh, Dirjen uh, World, World Health Organization, WHO, Pak Tedros Adhanom, juga hadir uh, pada pertemuan tersebut. Dan ini uh, isu yang dibahas tentunya uh, dengan tema utama Strengthening Global Health Architecture yang merupakan prioritas kita. Uh, diantaranya berbicara mengenai building global health resilience, harmonizing global health protocol standards, expanding manufacturing and research hub. Uh, dan pada pembahasan juga uh, dibahas mengenai upaya-upaya uh, untuk uh, terus mendorong pembentukan manufacture hub vaksin di negara-negara berkembang. Uh, tentunya juga di WHO menyampaikan uh, keynote speech yang pekerjaan-pekerjaan uh, uh, ongoing work yang telah dilaksanakan dan dalam uh, still progress uh, terkait dengan upaya memperkuat sistem kesehatan global dan kembali lagi peran uh, WHO terkait dengan uh, apa upaya kita yang telah saya sampaikan sebelumnya untuk pooling resources pada saat uh, pandemic preparedness response PPR kita uh, sebagai catatan juga. Uh, telah dilaksanakan pertemuan G20 Joint Finance Health Minister Meeting yang dilaksanakan untuk membahas adanya financial intermediary fund. Jadi ini <kosok> sederhananya kayak seperti apa ya pengumpulan resources untuk kesiapan pencegahan dan penanggulangan pandemi atau PPR. Jadi sekiranya nanti semoga tidak ada pandemi lagi ya tapi kalau ada dunia akan lebih siap. Oleh karenanya diperlukan resources financing saya tidak akan terlalu detail mengenai apa yang terjadi karena waktu yang sempit ini tapi saya juga ingin melaporkan bahwa juga telah dilaksanakan second energy transition working group meeting pada tanggal 23-25 Juni dilaksanakan di Labuan Bajo dan pertemuan dihadiri secara in person oleh 16 delegasi anggota dan negara undangan sementara sisanya mengikuti secara daring apa melalui jadi hybrid apa namanya pembahasannya agenda utama yang dibahas adalah stock picking dari prioritas kita terkait dengan akses teknologi pendanaan yang disampaikan juga oleh teman-teman international organization international organization jadi berbagai isu-isu yang memang menjadi kepentingan kita di prioritas kedua kita mengenai energy transition juga menjadi uh, pokok pembahasannya um, saya juga uh, mungkin teman-teman juga sudah uh, well aware baru-baru uh, uh, ini telah berlangsung KTT G7 uh, tanggal 27 Juni di mana Bapak Presiden uh, menghadiri di Elmau uh, sebagai pemegang presiden G20 Indonesia didampingi oleh Menteri Luar Negeri Ibu Retno Marsudi um, hadir seluruh pimpinan negara G7 dan tentunya, partner country yaitu Indonesia, Argentina, India, Senegal, dan Afrika Selatan. Di samping tentunya, organisasi internasional pada pidatonya, Presiden RI menyampaikan hal-hal antara lain peran transisi energi sebagai salah satu solusi masalah perubahan iklim, sekaligus sebagai motor pertumbuhan ekonomi, terus juga membahas keadaan situasi pangan, tentunya. Uh, krisis pupuk dan semacamnya juga terkait itu dan tentunya undangan sekali lagi kepada pemimpin g7, g7 untuk hadir pada KTT G20 di Bali dalam uh, KTT G7 tersebut dihasilkan dua outcome dokumen yang juga melibatkan kita-kita uh, partners country yaitu uh, joint statement terkait dengan resilience demokrasi sebagai catatan Indonesia akan negara um, demokrasi ketiga terbesar di dunia ya dan ada lagi mengenai G7 Chair Summary yang dikeluarkan oleh Jerman sebagai apa, presidensi G7. Ini Chair Summary-nya terkait dengan Clean and Just Transition towards Climate Neutrality. Jadi kembali kepada isu energi. Dan dan dari kunjungan ke L tersebut, seperti teman-teman media juga ketahui, Bapak Presiden telah melakukan kunjungan ke Kiev, dan uh, give dan akan uh, saat ini berangkat ke Rusia uh, saya tidak detail ke sana uh, karena dan sudah-sudah apa ya sudah dilakukan press conference oleh Bapak Presiden dan Presiden Zelensky. kalau saya tidak salah Pak Jubir sudah ada di YouTube ke uh, silahkan diunduh teman-teman sekalian nah yang perlu saya sampaikan saat ini kedepannya adalah persiapan foreign minister meeting yang akan diselenggarakan di Hotel mulia Bali pada tanggal 7-8 Juli tentunya penyelenggaraan foreign minister meeting ini adalah suatu pertemuan yang dilaksanakan oleh presidensi G20 yang saat ini dipegang oleh Indonesia nah, tentunya akan membahas merupakan forum yang akan membahas apa dinamika perkembangan yang terjadi secara global dan tentunya juga akan membahas uh, apa yang terkait, uh, yang dihadapi dunia saat ini. Um, saya uh, sedikit menyampaikan bahwa secara umum uh, akan dibahas upaya-upaya memperkuat lagi multilateralism dan isu-isu uh, terkait dengan ketahanan pangan dan energi. Uh, undangan telah disampaikan dan alhamdulillah uh, apa uh, semua delegasi telah menyampaikan uh, registrasinya dan dan kita tunggu kembali lagi kehadiran mereka Selain ini saya juga ingin menyampaikan langsung setelah foreign minister meeting ini akan dilaksanakan second Sherpa meeting di Labuan Bajo mulai tanggal 10 sampai dengan tanggal 13 dan ini dilanjutkan kembali dengan Deputi Finance track meeting 1314 di Bali yang dilanjutkan dengan pertemuan tingkat Menteri Keuangan dan Central Bank G20, uh, jadi back-to-back. -back. Di samping pertemuan-pertemuan tersebut, um, juga perlu dicatat akan adanya uh, beberapa pertemuan yang uh, bulan Juli ini, antara lain akan ada pertemuan di antara Minis uh, Kominfo, Kementerian uh, Komunikasi uh, Digital uh, Working Group yang ketiga, akan diadakan juga pertemuan uh, Education Working Group uh, digital akan dilaksanakan di Labuan Bajo 20 21 Juli, Education 25 Juli di Bali yang juga akan tentunya dilanjutkan dengan Education Ministerial Meeting tanggal 26 Juli jadi pertemuan tingkat menteri pendidikan. Di samping uh, di apa Sherpa Track itu sendiri juga Engagement Group juga akan mengadakan pertemuan yaitu KTT Summit-nya U20 di Bandung, Jakarta, 17-24 Juli. Dan Summit-nya, pertemuan terakhirnya, Women 20. Ini part of the engagement yang akan, yang akan dilaksanakan di Danau Toba pada tanggal 19-21 Juli. So, in short, teman-teman media, bulan Juli ini adalah bulan yang sangat-sangat padat. Di samping yang saya sampaikan tadi, Uh, ada banyak pertemuan-pertemuan lainnya juga yang sudah uh, terdaftarkan, tapi saya tidak akan go to detail, uh, bisa dilihat di calendars of meeting. Uh, secara simple, total rekap bulan Juni uh, tercatat uh, sudah 44 kegiatan yang berjalan, sedangkan bulan Juli ini ada 55 kegiatan yang akan berlangsung. So, mungkin uh, sampai saat ini kira-kira begitu, Pak uh, Jubir. Uh, back to you, Pak Dirjen monggo. Ya, terima kasih Pak Trian. Uh, Rekan-rekan sekalian dari sisi kami, sebenarnya tidak ada hal selain apa yang sudah disampaikan oleh Pak Trian sebagai, uh, apa? sebagai uh, informasi dalam kesempatan ini secara spesifik. Uh, terima kasih. Dan untuk itu saya juga mengucapkan terima kasih kepada Juru Bicara Kementerian Luar Negeri, Bapak Duta Besar, Teguh Syah, beserta juga narasumber lainnya, terutama Bapak Osir Pajik 20 Indonesia, Bapak Diantrian Syahjani, dan juga di sini ada Bu Mita, dan juga Pak Yoyo Direktur informasi dan dengan demikian tadi Presiden Mingguan Kementerian luar negeri telah kita laksanakan terima kasih atas kehadiran rekan-rekan media sekalian dan bantuan dari rekan-rekan media yang telah turut serta mengedukasi masyarakat tentang polugri dan kegiatan diplomasi Indonesia sekarang saya Mohon izin untuk mengakhiri briefing kali ini. Salam sehat untuk kita semua. Kita akan bertemu kembali dalam press briefing yang akan datang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Santi, Santi Om. Salam sehat untuk semua. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Terima kasih.